Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Uraang Garut 9C Mudah-mudahan kabar baik Selalu menyertai kita semua Amin uh, Alhamdulillah Pada siang yang sangat cerah ini Saya kesempatan lagi Untuk jalan-jalan uh, Melihat keindahan-keindahan pelosok kampung Seperti yang terlihat di video Mudah-mudahan uh, Bermanfaat selamat mengikuti dan jangan lupa untuk didukung Oke sahabat mungkin jalan-jalan menyusuri keindahan kampungnya di cukupan mudah-mudahan menginspirasi dan ada manfaatnya jangan lupa uh, untuk didukung dengan cara di like, comment, sub juga di share sampai berjumpa di video-video berikutnya.